وتابعت بعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اضطقوا الله حقا طاقاته ولا تموطن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعذركم الله ف المسلمين سحر ماتي ماتي كي تمنبتك كتاب مختصر صيغة به شام أولاد السلام هارون رحمه الله warahmatullahi Dan masih berbicara tentang saraya wal ghazawat. Fashallu sallallahu alaihi wa, ala wa Masih berbicara tentang saraya, yakni sariya sariya dan ghazawat, ghadza, ghazwah. Apa bedanya sariya dengan ghazwah? Naam. Sariya adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam pasukan perang yang diutus Rasulullah SAW. artinya Rasulullah SAW tidak ikut berangkat tetapi mengutus sepasukan kecil ke daerah-daerah tertentu itu syariah sedangkan ghozwah adalah yang Rasulullah SAW keluar berperang bersama pasukannya berangkat ke daerah-daerah tertentu dan disebut ghozwah dan disebut syariah walaupun tidak terjadi peperangan kalau sudah berangkat dan keluar bersama pasukan perang dengan peralatan perang, walaupun tidak terjadi peperangan, di dalam sejarah disebut dengan Ghazwah atau Syariah. Sehingga sini disebutkan sekian kali Syariah-Syariah yang ternyata lamial dan ternyata tidak mendapatkan apa-apa, Yang tidak terjadi kain. Kayak itu tipu daya perang. Sampai kita pada Ghazwah Sepian atau Sufwan Ghazwat Sufwan yang dinamakan dengan nama lainnya Ghazwat Badrin al-Ula Perang Badar yang pertama karena tempatnya sama di Badar yakun kemarin sudah dibahas ya, tentang perjalanan Rasulullah Sallam dengan pasukannya ya berarti Ghazwat pada Perang Ushayrah yang ternyata di sana, dalam keadaan Rasulullah SAW menunggu, menunggu, dan tinggal di sana beberapa lama, beberapa hari, dalam keadaan mereka tidak berani kembali. Artinya, menang tanpa peperangan, menang tanpa peperangan. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, <Suluhu> beliau tidak sempat tinggal di Madinah. Kecuali beberapa malam saja, berarti pulang dari Awsayrah atau dari Awsayrah, belum beberapa malam beliau tinggal di Madinah, Ashar tidak mencapai 10 hari, tidak mencapai 10 malam di Madinah sudah berangkat lagi. Hina hatta Jabir Fihri al Madinah. Ada satu pasukan yang dipimpin oleh Kurz ibni Jabir al Fihri menyerang daerah Sarah Madinah, daerah pinggiran kota Madinah. Yang ketiga itu di daerah Sarah tersebut dipimpin oleh Zaid ibn Harithah, Taala ta Yang ternyata daerah tersebut yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah dalam keadaan di sana diserang tiba-tiba oleh Quruz ibn Jabir fihri maka Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya berarti syariah atau ghozwa? naam, ghozwa pakaraja rasulullah sallam keluar bersama pasukannya mengejar pasukan kurus ibn Jabir yang mengganggu sisi daerah Madinah dan mewakilkan Madinah kepada Zaid bin Harithah tadi untuk menjaga dan memimpin di Madinah sampai rasulullah sallam di daerah lembah wadi yang yu'alulahu sukhwan lembah yang dijuluki dengan nama sukhwan minnahiyati badrin iaitu di daerah Badr. wafatahu kurus ibni jabir falam yudrighu tetapi tetap tidak mendapatkan orang yang bernama kurus ibni jabir yang telah mengganggu ke muslimin dengan kelompoknya falam yudrighu dan tidak sempat menemukan orang tersebut maka Keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke daerah tersebut dan mencarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Ghazwah Al Badr Al Ula Perang Badr yang pertama. Lalu raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam irlah Madinah, fakam fa biha bakiat Jumadil Akhir Warajab Wasyaban maka Rasulullah Sallallahu Alaihi kembali ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah sisa bulan Jumadil Akhir dan juga kemudian bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampai kemudian Rasulullah mengutus pasukan Syariah Abdullah ibn Jahsh. Ba'asar Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Abdullah ibn Jahsh fi Rajab muqfila min Badr ula Rasulullah mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh di bulan Rajab, iaitu yani mengarahnya ke arah Badr al-Ula, iaitu yani daerah. Wadi Sufwan. Wabah Muhajirin. Rasulullah SAW mengutus 8 orang dari kalangan Muhajirin semuanya dipimpin oleh Abdullah bin Jahhush dan tidak ada seorang pun dari kalangan Ansar. Perhatikan dari syariah-syariah yang pertama sampai syariah Abdullah bin Jahhush. Selalu pengikutnya, pasukannya hanya pasukan dari kalangan muhajirin, tidak ada dari kalangan ansar seorang pun. <tuh> memberikan surat pada mereka, pada sariyahnya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahas Ini surat. Jangan dibuka, jangan dibaca. Sampai kamu berjalan ke arah Badar Al-Ula, ke arah Wadi Sofwan, sampai dua hari perjalanan. Setelah dua hari perjalanan, baru kamu buka. Karena dengan azab Allah lihat, ya, strateginya Rasulullah SAW. Sehingga ketika berangkat, jangankan musuhnya, pasukannya nggak tahu apa yang diperintahkan. Sehingga tidak akan bocor, sangat rahasia pasukannya sendiri nggak tahu ketika berjalan sehari belum tahu apa perintahnya dua hari belum tahu apa perintahnya setelah dua hari perjalanan baru dibolehkan untuk membuka surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan perintah-perintah para masalah Abdullah setelah beliau berjalan dua hari Faah Al kita fihi. mulai dibuka suratnya dan dibaca fa ternyata di dalamnya Idza nadarta fi kitabi hadha famdi hatta tad ila nakhlah. Kalau engkau membaca surat ini, maka berangkatlah engkau ke arah Nakhlah, baina Makkah wa Thaif, antara Makkah dengan Thaif. Daerah Nakhlah, lembah juga, lembah Nakhlah antara Makkah dengan Thaif. Fat tarassad biha Di sana kamu awasi perjalanan Quraysh. Wata'allam lana min akbarihim dan beritakan kepada kami berita-berita mereka. Ini yani ternyata setelah berjalan dua hari, dibaca suratnya Rasulullah SAW memerintahkan ke arah lain, bukan ke arah Wadi Sufwan bukan pula ke arah Bajak, tetapi diperintahkan ke Wadi Nechlah yang Nechlah itu tempatnya di antara Mekah dengan Taif. Bayangkan Taif saja. Sudah dekat Mekah Masih ingat ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah Seolah namanya hijrah Atau kemana beliau menawarkan dakwahnya Ke Tha'if Yang kemudian dilempari tidak diterima Dan kembali ke Mekah Ternyata ini bukan, bukan Tha'if Tetapi wadi niklah antara Tha'if dengan Mekah Berarti sudah dekat sekali dengan Mekah Kalau tidak dirahasiakan Sangat berbahaya Berapa jumlah pasukannya? hanya delapan orang, hanya delapan orang. tetapi diperintahkan sampai ke dekat Mekah, karena tujuannya bukan berat apa tujuannya? kata Nabi Tarassan. awasi mereka. dan apa-apa yang kamu lihat dari geragat gelagat Quraisy beritakan pada kami. Ikhwan bin Naazikul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan kecil tersebut untuk mengawasi Quraisy. W Ta'ala menakbari dan memberitakan kepada Nabi berita-berita mereka. Pada kita ketika beliau membaca kitab tersebut, kita bermana surat ya, bukan kita bermana buku, tetapi kita bermana risalah. Ketika membaca beliau berkata samaan wafatan, kami dengar dan kami tak. peperangan harus dengan pemimpin dan kepemimpinan harus dengan taat komando tanpa ada taat komando akan berantakan peperangan akan bisa terjadi perang ternyata yang dilawannya temannya sendiri sebagaimana apa yang pernah terjadi pada pasukan-pasukan perang ketika mereka ingin mengepung pasukan musuh sekelompok dari sana sekelompok dari sini ternyata mereka tidak taat komando sehingga tidak di tempat yang ditentukan tapi di tempat lain maka ketika ada serangan dari sana, mereka menduga ini bukan kawan. pasti ini musuh. Maka dilawan. Ketika dilawan mereka menyatakan, ini bukan teman kita. Menyerang kita, maka terjadilah lempar-melempar panah, tombak dan sebagainya. Bahkan kalau sekarang bisa dengan senjata api, dengan peluru jarak jauh lebih sulit, lebih sulit lagi. Tidak terlihat sama sekali siapa mereka. Maka terjadi peperangan padahal sama-sama teman sendiri. Karena tidak adanya saat komando kholif kata bin berkata kepada sahabat-sahabatnya, ad Rasulullah saw. An ambiya ila Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk berjalan ke Nihlah. Quraisyan untuk mengawasi Quraisy. khobarih hingga kita datang membawa berita dari mereka. Ini membawa berita tentang mereka. Waganahani anestakerah aha dan minkum dan aku dilarang untuk memaksa kalian. Faman karena minkum yuridus syahida, bayaruk fiha palian Maka siapa di antara kalian yang ingin syahid dan ingin untuk mengharapkan mati yang mulia, mati syahid, bayaruk fiha dan ingin berangkat bersama kami berangkat. Siapa yang tidak mau silakan pulang. Masya Allah okay. diperintahkan satu perintah yang berat untuk mendatangi tempat yang sangat dekat dengan Mekah, sedangkan Mekah adalah markas musuh yang paling kuat. Yeah. Musuh-musuh kaum Muslimin banyak yeah. dari kalangan Yahudi, dari kalangan mereka mereka munafikin, dari kalangan kelompok-kelompok Arab, yeah, Badui, dan juga dari Quraisy. Yeah. Ayuhum asad batsha di mana dan siapa yang paling keras permusuhannya dan paling kuat persenjataannya Quraisy. Ternyata ini disuruh untuk ke nikhlah antara Taib dengan Mekah. Maka Abdullah bin Jahsh mengatakan kepada mereka, "Aku diperintah untuk mendatangi Nikhlah, mengawasi keadaan orang-orang Quraisy." Dan ini sangat berbahaya dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk tidak memaksa kalian sehingga siapa di antara kalian yang siap untuk berangkat dan ingin mati syahid berangkat bersama kami. Siapa yang tidak mungkin? Wan karya tali kaval yerj dan siapa yang tidak suka silakan pulang. Ini yani, siapa yang tidak berani silakan pulang. Fama ana falmal li Amri Rasulullah Sosalam. Adapun aku aku akan berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah Sosalam. Fama wah maka berangkatlah abla bin Jahsh. Wama wamaahu ashabuhu, walam yatakalak minhum ahad. Dan berangkat pula pasukannya yang kecil tadi, semuanya berangkat. Lam yatakalak minhum ahad. Enggak ada yang tinggal, enggak ada yang pulang satu orang pun. Masya Allah. Rabbil alahtal anhum ajma'in. Pama'wa watalak al Hijaz. Berangkatlah mereka dan melewati Hijaz hatta idha kana bi ma'danin fawqa furu' ketika sampai di ma'dan daerah atas furu' dikatakanlah yang dinamakan dengan bahran aw dhalla sa'd bi waqaf ghazwan ba'iran lahumma kana okay. ya'taqibani sudah sampai di sana sampai di bahran untanya sa'd Sa ibnu muqaffad dan utbah ibni Ghazwan hilang lepas lari padahal unta satu tadi dipakai bersamaan bergantian nanti saat Ibni muqaffad yang, yang naik sedangkan utbah berjalan kalau utbah sudah lelah utbah yang naik saat berjalan jadi satu unta buat dua orang bergantian alaihi maka kedua orang tadi mencari unta yang hilang tadi di daerah bahra Ku nama Allah Abdullah bin Jahas wa hatta taqsaabihihatana zalabi nikhlah, sedangkan Abdullah bin Jahas dengan sisa dari pasukannya berangkat terus melanjutkan perjalanan sampai di daerah nikhlah. Berarti berapa sisa orangnya? Enam orang. Kepala roh bihi ayurah Quraisy. Ketika mereka sudah nikhlah, ternyata lewatlah pasukan dagang Quraisy. Konibrina azukum wa alaihir. Pasukan dagang, saya pasukan yang diutus, ghozwa pasukan Rasulullah SAW. Tahir milzabiban wa Air pasukan dagang Quraisy ini membawa barang-barang dagangan. Di antaranya zabiban, kismis, berkarung-karung kismis, wa udman, kulit yang sudah disamak. Yang itu juga barang dagangan yang berharga. Yang merupakan khasnya Mekah, orang orang dari Mekah mencari udung dari Mekah. Watijaharatan mintijaharatikurais dan lain-lain dari barang-barang dagangan dari barang dagangan Qurais. Fiha di dalam pasukan dagang tadi ada Amr ibn al hadrami dan Uthman ibn Abdillah ibn Mugira dan ada saudaranya Naufal ibn Abdillah dan juga ada al Hakam ibn Kisan. Ini pasukan kecil tetapi membawa dagangan banyak. Falama raahu al-qaum haabuhum wa qad minhum faashraf 'alayhum ukkaashah ibnu mihsan wa kana qad halqa ra'sahu aminu wa qalu la ba'sa minhum. Perhatikan. Ketika mereka raahu al Ketika pasukan tadi, tadi melihat, pasukan dagang melihat kelompok para muhajirin tadi yang enam tahunan tadi, habuhum, takut melihat ada orang-orang Muslimin atau orang-orang Quraisy. Wakan minhum dan singgahnya dekat dengan mereka. Ini pasukan dagang tadi lewatnya sangat dekat dengan pasukan Muslimin yang enam orang tadi. maka Ukasya melihat mereka. Dan terlihat oleh mereka. Sedangkan Umar bin dalam keadaan makhluk dalam keadaan gundul kepalanya, baru saja digundul, masih bersih Ketika mereka melihat oh gundul, kata maka mereka berkata tenang, ya, aman, itu pasukan umroh. Karena waktu itu sudah ada umroh dan haji sudah ada, dan mereka biasa mengundulnya setelah itu. Walaupun kalau orang-orang yang kafir, musyrikin, umroh dan hajinya dicampur dengan berbagai macam kebidahan dan kesyirikan. Sedangkan Rasulullah Wasallam dan para sahabat yang tentunya mengajarkan haji yang benar dan umroh yang benar. Sehingga ketika melihat salah seorang mereka gundul, Aminu, mereka merasa aman. Wa dan mereka berkata, Umarun laba'sa alaikum minhum. Mereka hanya orang-orang umroh, tidak apa-apa, jangan takut pada mereka. Watasyawaral qawmu bihim wa fi akhir yaum bin rajab maka bermusyawarahlah mereka dan kemudian itu adalah di akhir hari di bulan rajab berarti tanggal terakhir di bulan rajab fa qala al berkata kaum wallahi la antaratumul qauma hadhil lailah la yaqtulunnal haram Walam lam tani'unna minkum bih Walain la in qataltumuhum لا <tuk> al <tuk> bulan itu adalah akhir bulan Rajab berkatalah kaum ketika musyawarah tadi wallahi Lain antartum kaum Hadihi kalau kamu biarkan mereka ini kalau kalian biarkan mereka berjalan maka niscaya mereka akan masuk ke daerah haram fal yaqla yamtani'un minkum kalau mereka sudah masuk daerah haram kalian tidak boleh dan terhalang untuk memerangi mereka tidak sempat lagi memerangi mereka berapa pasukannya pasukan dagang tadi disebutkan Abdullah ibn Al mughirah dan saudaranya Nawfal ibn Abdillah dan Hakam ibn Kaisan dan juga Amr ibn hanya empat atau lima orang saja ini pasukan seimbang plus barangnya, dagangannya banyak artinya pampasan perangnya bakal banyak mereka bermusyawarah. kita perangi atau tidak Sebagian berkata, la in tarattul qaum hadhihi laila la yadkhulunnal haram. Kalau tidak kita perangi sekarang, besok sudah sampai haram. Dan kalau sudah batas haram tidak boleh berperang di daerah haram, ya. "Tsuma anfusahum 'alaihim." Kemudian taraddul qaum. "Wa la in la taqtulannahum bi syahril haram." Tetapi kalau kita perangi sekarang, juga ada kejelekannya yaitu kita memerangnya di bulan haram lihat ekonomi ya, ada dilema di situ. karena dua perkara yang dilarang berperang di bulan haram tidak boleh dan berperang di daerah haram tidak boleh sekarang di luar daerah haram tetapi bulannya masih akhir bulan haram yaitu rajab akhir bulan haram kalau tunda sampai besok sudah bukan bulan haram lagi dan bisa perangi mereka tetapi kalau kita sudah lepas dari bulan haram, yaitu besok mereka sudah masuk daerah haram masuk daerah haram, tidak boleh diperangi lagi terbasalah. maka mereka bermusyawarah bagaimana perangi atau enggak diperangi Walain <tuh> kalau kamu perangi mereka berarti kamu meranginya di bulan raja di bulan haram kalau tunda sampai bulan haram habis, mereka sudah masuk daerah haram. kaummu <tuh> maka kaum tadi ragu-ragu. Wahabul Iqdami alaihim dan ragu-ragu untuk menyerang mereka. shajjau anfusahum alaihim wa ajmau ala qatli man Maka mereka kemudian ada yang memberi semangat diri diri mereka. Kemudian mereka sepakat untuk memerangi siapa yang mampu untuk diperangi dari mereka. Wa <tuh> ukhidama dan dirampas apa yang mereka dapati dan ini apa yang mereka bawa Faramah Waqid bin As-Samimi Amr bin Al-Khazrami maka dimulai oleh Waqid bin Abdullah melemparkan anak panahnya dan terkena atau mengarah kepada Amr bin Al-Khazrami bisahmin dan tepat tepat sasaran fa maka matilah Amr bin Al-Khazrami Was Uthman ibni Abdullah dan ditahan, ditawan Uthman ibni Abdullah dan Hakam ibni Kaisar. Wa afalatil kaum. Naufal ibni Abdullah faa jazarum. Sedangkan yang lain afalat, afalat lepas. Lepas Naufal ibni Abdullah faa jazarum dan tidak mampu untuk dikejar. Abdullah maka kaum tadi berhasil membawa dua tawanan dan membawa barang-barang rampasan okay. dibawa kepada Rasulullah sallallahu ke Madinah falamma qadimu haram Ketika sampai ke Rasulullah Membawa dua tawanan dan membawa pampasan Rasulullah bersabda Ma'amartuku Biqitalin fi syahril haram Aku tidak menyuruh kalian Berperang di bulan haram Apa perintahnya dalam surat? Hah? Masih ingat? Datangi wadi Nikhlah Antara Taif dengan Mekah Dan Tarafad Awasi gerak gerik orang Quraisy dan awasi pula keadaan mereka dan beritahu kami beritanya perintahnya hanya mencari berita ya ternyata mereka melihat pasukan kecil dan adalah pasukannya pasukan dagang lagi membawa banyak papasan perang maka mereka menyerangnya di bulan rajab di akhir bulan rajab dan itu bulan haram kata nabi ma amartukum biqitalin bi syahril haram wa maka nabi pun berhenti tidak berani mengambil pampasan perang tadi dan tidak berani menawan dua orang tadi Rasulullah maka ketika kau berkata seperti itu jatuhlah mental-mental mereka para sahabat dan kemudian mereka berkata bom kami akan binasa kami akan binasa. Dan ini merasa dirinya berbuat salah besar. Kami akan binasa, kami akan binasa. Ditambah lagi Ditambah lagi disalahkan oleh muslimin. Kamu ngapain? Kamu melanggar, kamu begini, kamu begitu. Bayangkan. Ditegur dengan keras oleh Rasulullah, ditambah lagi disalahkan disalah oleh kaum muslimin. وَقَالَتْ قُرَيْسِ قَدِسْتَحَلَّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ شَهْرَ الْحَرَامِ maka orang-orang Quraysh berkata lihat Muhammad dan para sahabatnya sudah mulai melanggar bulan haram وَسَفَقُ فِيهِ الدَّمْ dan sudah mulai menumpahkan darah di bulan-bulan yang suci وَوْهُدَ فِيهِ الْأَمْوَالِ dan berani mengambil dan merampas pampasan perang mengambil harta merampok di bulan haram dan seterusnya. Wa asarufihi rijal dan berani menawan orang-orang di bulan tersebut. Fakalaman ya rujualih min al muslimin mimankan nabi mekah dan dijawab dibantah oleh kaum muslimin yang masih ada di mekah. Karena muslimin yang ada di madinah tentunya tidak mendengar. Yang mendengar adalah muslimin yang masih ada di madinah. Qaulah mereka berkata inna ma'asabu ma'asabu fi syaban. Tidak, sesungguhnya mereka itu mendapatkan apa yang mereka dapatkan di bulan sya'bah. Kenapa? Menjawab seperti itu. Mereka berhusnudun. Tidak mungkinlah kaum muslimin memerangi di bulan suci. Dan itu akhir bulan rajab. Dan ketika itu tidak tahu apakah di siang hari atau di malam hari. Kalau di siang hari, masih bulan rajab. Ketika sudah malam, sudah masuk bulan sya'bah kalau bila naga kalau lihat sehingga bisa jadi itu mungkin bukan bulan Rajab tapi sudah masuk bulan Syaban. Demikian pembelaan dari kaum muslimin yang masih ada di Mekah. Fala ma'akharun nas fi zalika anzalallahu alaihi wa Ketika mereka bertikai maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala maka Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan mereka. Yat alunak syahril haram yaita fihi, Qul kita lu fihi kabiru wa tad dunat bilillah wa qafrum bihi, wal masjidil haram, wa ikhraj ahli minhu akbar عند Kalau kita nak tonton, Ada keputusan hukum. Dan sekaligus ada pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan hukumnya: Yasaluna kaanis syahril haram. Mereka bertanya-tanya tentang bulan haram. Bolehkah berperang padanya? Kol, katakan: Kitalun bihi kawir berperang di bulan haram adalah dosa besar. Wasadun an sabillillah dan itu menentang dari jalan Allah. Wakuqurun bihi dan itu merupakan kekufuran. Walmasjidil Haram demikian pula perang di Masjidil Haram. Tetapi Allah katakan, Wa ikraju ahlihi minhu akbaru inda Allah. Tetapi mengusir penduduknya dari al Haram itu akbar lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu wa taala. Ini perbuatan siapa yang mengusir dari daerah haram, yang mengusir penduduknya dari negeri haram? Hah? Man, musyrikin, Quraish, kafar, Artinya memang orang-orang tadi muslimin salah Mengakui kesalahannya Memang keliru karena dia tidak tahu bahawa bulan haram tidak boleh berperang padanya Maka Allah beritahu bahawa bulan haram tidak boleh berperang padanya Dan berperang pada bulan haram itu adalah kebir, dosa besar tetapi kalian wahai musyrikin wahai kafir Quraisy kalian melakukan sesuatu yang akbar wa akbar sesuatu yang lebih besar wal fitnatu ashaddu minal qatl wal fitnatu ashaddu minal qatl dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan kata para mufassirun bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekafiran dan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka kaum musyrikin. Akbar min al lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh muslimin tadi kesalahan yaitu membunuh di bulan haram. Tetapi yang dilakukan musyrikin yaitu kesyirikan kekufuran huwa akbar indallah, itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelaannya. Hukumnya, penjelasan hukumnya, iya, memang tidak boleh berperang di bulan haram. Tapi pembelaannya, apa yang kalian lakukan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibni Jahash dan pasukannya, Rasulullah Taala Anhum. Apa yang kalian lakukan wahin musyrikin, akbaru ingdal Allah lebih besar di sisi Allah daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ayn kuntum qataltum tum fi syahril haram. Fakat fadzukum ansabillillahi ma'al kufrihi. Kalau kalian berperang di bulan haram, berarti kalian telah menentang jalan Allah dan ada kekufuran dan penentangan dari masjidil haram. Wa ikrajukum minhu wa antum ahluhu akbar indallah min katsilman katal tum minhum. Tetapi siapa-siapa yang diusir dari Mekah, dari negeri haram yang diusir oleh musyrikin, ini adalah perbuatan yang lebih besar. Dari apa yang kalian bunuh Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan Apa itu fitnah? Mereka kaum musyrikin Telah memfitnah orang-orang Islam dari agamanya Memfitnah dengan menyiksanya Memfitnah dengan memaksanya Memfitnah dengan berbagai macam permusuhan-permusuhan, bahkan sampai pengusiran itu fitnah. Fi di ini, di fitnah dalam agamanya. Hatayarudhuilalkufri sampai dipaksa untuk kembali kepada kekafiran, bade imanihi setelah keimanan mereka. Fadali ka akbaru عند الله من القتلي dan ini lebih besar daripada pembunuhan. Berarti makna fitnah dua fitnah bermakna kufur sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa fitnah adalah kufur sedangkan yang kedua fitnah adalah mereka mengganggu orang-orang muslim menyiksa memaksa mengusir hingga mereka mau kembali kepada agama mereka yang dulu kembali kepada kesyirikan ini akbar inallah balaizaluna <tuh -tuh> yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata'u qatallah dan mereka terus memerangi kalian hingga mengembalikan kalian dari agama kalian, ini fitnahnya dan mereka akan terus menerus memerangi kalian, hingga mengembalikan kalian kepada kekafiran kepada agama yang terdahulu, agar kalian meninggalkan agama kalian ini sfatau kalau mereka mampu ini fitnahnya yang memang muslimin salah ini muslimin yang enam orang tadi 6 orang tadi memang salah ini hebatnya ya, Islam mengakui kalau salah salah kalau benar, benar. maka enam orang tadi memang salah berperang di bulan haram adalah dosa besar tetapi yang kalian lakukan wahai musyrikin itu akbar wa akbar wa akbar wa akbar lebih besar lebih jahat lebih kufur lebih sesat ya Pakal manazal alquran bi hadzal amr farrajallahu 'ala almuslimin ketika Allah turunkan ayat ini dengan berita seperti itu maka Allah memberikan jalan keluar dan Allah menghibur mereka maka nu fihi minasyaqi yakni sesuatu dari keberatan mereka Menjadi agak ringan Iya, memang kamu salah Bertobatlah pada Allah Minta ampunlah pada Allah Tapi ingat, mereka itu lebih salah Mereka lebih, kufur lebih syirik Dan mereka yang mereka lakukan Itu akbar lebih besar Daripada yang kalian lakukan, tenang Kita akan lengkapi pada kalian mendatang Dan kemudian kita akan lanjutkan pada Peperangan yang berikutnya